Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Memberikan kabar baik, kabar bahagia sepulang dolar kesayangan Tentunya Lesti dan Rizky Billar. Baiklah para sahabat Leslor, dimanapun kalian berada untuk mengawali kabar terbaru di malam hari ini Ada sebuah kabar yang tentu membuat kita bahagia banyak para sahabat yang perhatikan Ini diunggahan Salah satu akun fanbase, yakni Leslie Bilar, aku Leslar mengunggah sebuah postingan foto Abang El yang bersahabat ya Dengan gaya tangan yang sangat luar biasa Ini sih kalimatnya, Sarah Heo Tentunya -tentu membuat kita bangga dan bahagia di sampingnya ada video bersahabat ya Kakak Bilar yang tentunya sedang bernyanyi, sungguh aku bahagia anjay katanya tuh, Masya Allah Disandingkan dengan Abang L Hingga banyak sekali komentar Tanggapan yang diberikan dari para sahabat yakni dari akun cincin.cintawati 275 Masya Allah bener min, mirip banget Mungkin pintar i bisa aja Ngepasinya abang L tambah pintar Kamu ya nak. katanya tuh sahabatnya, Mirip enggak sebelumnya sebuah kalimat kelsen yang dituliskan Mirip banget ya katanya tuh Tentu komentar pun banyak diberikan juga Salah satunya dari akun tiga 233 mengatakan Emang ya, papa dan anaknya selalu ada kesamaan Katanya persahabat ya Wow, Masya Allah banget ya Dan kita lihat juga Postingan ini pun diunggah kembali oleh kakak Bilar Di igas pribadinya Perhatikan persahabat ya Papa Bilar ini mengunggah sebuah postingan foto yang tentunya diunggah oleh akun fanbase tadi yang mana ada tambahan nih dari kakak Bilar Sebuah kalimat yang diunggah Kurang nutup jarinya naik eh, Katanya tuh persahabat ya Ada-ada aja kelakuan Yang selalu membuat kita ketawa bahagia persahabat ya Masya Allah Persamaan dari anak dan papahnya nih Luar biasa Masih kecil aja Masih baik saja Abang El sudah pintar gaya nih Masya Allah Mudah-mudahan selalu sehat Dan selalu bahagia Berikutnya juga kita mampir ke unggahan Deddy Elasti nih para sahabat, ya Sebelumnya Deddy Elasti mengunggah sebuah postingan foto cute banget nih Momen di acara spesial Tasha Kurang dan tentu Akika Abang L Dan tentunya Dedek Elasti pun berusaha sebuah kalimat yang sangat luar biasa Hingga komentar pun banyak diberikan Dari orang-orang baik Salah satunya dari Tefwitri Carlina juga yang ikut berkomentar T. Fitri menuliskan sebuah kalimat, Masya Allah bahagia selalu bunda Lesti Kejora, Bang Rizky Bilar, dan Baby B.B.L. tersayang, maaf aunty belum bisa jenguk Baby B.B.L. karena masih di Banyuwangi, janji nanti setelah pulang Jakarta langsung jengukin ya, tuh, Masya Allah banget ya. Alhamdulillah T. Fitri nanti setelah pulang ke Jakarta langsung tentunya mampir ke rumah Lesnar dan jengukin Abang L. Masya Allah banget ya, tapi ini salah satu orang yang sangat tulus mensupport, mendukung yang terbaik pokoknya untuk Leslar Masya Allah semakin bangga dan semakin bahagia karena banyak sekali doa-doa baik diberikan dari orang-orang yang tulus mencintai Lesti dan Rizky Bilar kita tunggu kedatangan TV3 persahabat ya ke rumah lenslar pastinya sangat tentunya membuat kita bahagia dan bangga kembali. Ada juga komentar lain diberikan dari Rajasi yang ikut berkomentar gemes banget sama BBL katanya tua, masya Allah banget ya Raja saja memberikan tanggapannya untuk postingan foto yang diunggah oleh Dedek Elasti ke Jorang. Dan ke kabar selanjutnya persahabat perhatikan juga. Ini ada kabar terbaru nih persahabat ya Alhamdulillah kebahagiaan juga kita rasakan kita dapatkan malam hari ini Yang ternyata Abi Ramzi persahabat ya berkunjung ke rumah Leslar untuk jemukin Abang El ya Masya Allah dan keluarga besar Dan kita salvat dengan Baby El yang sudah botak lenang ya Masya Allah sampai anak Abi Ramzi aja gemes cute melihat baby L sekarang ini Masya Allah banget yang bahagianya tentunya bertambah Alhamdulillah Abi Ramzi ikut jungkokin Abang El langsung digendong aja tuh Abang Elnya oleh Abi Ramzi Masya Allah Mudah-mudahan selalu sehat bahagia untuk semuanya amin Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar Anus Perhatikan juga di sebuah kalimat caption yang dituliskan ya Allah Ada Abi Abang Elah sudah lontos aja Katanya itu persahabat ya, sudah botak ya <guluh> Mudah-mudahan tentunya ada kejutan kembali Dan kabar baik serta kabar bahagia selanjutnya yang kita dapatkan Jangan kemana-mana atau stay tune dan pandengin channel ini terus Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru terupdate selanjutnya Ini dulu informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian